Baik, pemirsa di rumah, salah satu adat tradisi semendus Dapat apa ya? Tapi No, no, ini dia, peringinan Simot itu yang lebih seru lagi dapat panci dong ah. oh masa entar apa boleh Oke, okay, kita masuk ke internet. <guluh> Langsung kenangan cukup lengkap. Inilah sebagian daripada adat semendu masuk di daerah Gunung Agung. Ini tampilnya rumah Nuneng, Oke, oke, terima kasih, aduh, maju, maju, maju, maju. Tadi, gimana? Kamu gak deh? Ada kentang-kentang kandung, woi. Mohon selamanya, aku lihat. Aduh, kelapu Aduh lagi dapat sayur <laughs> sayur mah okay. eh. sayur kelapu ini apa apa ah mantap oke okay. oh, Oke, okay. nah, ya ini dapat tuh. Hari. Panjang itu. omongan di budi nunggu. Apa pak? Pernikahan dari kita. dengan. Kita ingat dengan setelah pengantin. Terima Terima kasih. Terima Terima kasih.